Bye. <laughs>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 Baiklah persahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk menemani santai bagi kalian saat ini Bagaimana akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kita, Leslie dan Rizky Pilar kabar pertama persahabat harus sebuah unggahan spesial yang kita dapatkan di channel YouTube-nya di Hakim Story dari channel A. Irfan Hakim Persahabatnya yang berkolaborasi bersama Leslar sudah di up semalam Ini luar biasa persahabat kita wajib dengerin persahabat ya Karena untuk masalah keuangan Leslar itu diaturnya oleh kakak Bilar Dan uang tersebut itu untuk istri tercitanya Uang istri tentunya uang istri dan uang suami untuk istri tercinta Wah wow, Masya Allah banget ya Duit istri untuk istri, duit suami untuk istri Masya Allah luar biasa Mudah-mudahan rumah tangga Lesti dan riski Bilar diberikan kebahagiaan langgeng Dan selalu mendapat support dari orang-orang baik banyak tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan juga dari para fans sejati, salah satunya dari akun Khairul Nurmas mengatakan, Masya Allah, dedek Lesti kamu adalah wanita yang sangat beruntung, dan bilar kamu pria yang sangat beruntung. Semoga sehat selalu bahagia, selalu panjang umurnya. Semakin sukses dan semakin bersinar bagaikan sang surya menyinari dunia. Amin. Ya, alamin ini Masya Allah banget ya, komentar yang sangat positif dari salah satu fans yang selalu mendukung untuk Lesti dan kakak Rizky Bilar. Ke kabar berikutnya, ada sebuah unggih spesial juga semalam dari igs kakak Bilar. Ada-ada aja kelakuan kocak dari seorang Rizky Bilar yang ngajak bercanda ibu Rosmala Dewi, ibu tercinta Masya Allah ya. <laughs> Sampai Ibu Rosmalli dewi aja ngakak nih buat kakak Bilar Pesahabat yang perhatikan di pasangan ini ada sebuah kalimat dari kakak Bilar Jangan kutuk aku jadi batu mah, aku cuma bercanda Ed Rosmalli dewi tuh katanya ya Masya Allah Ada-ada aja kelakuan yang selalu membuat kita ketawa bahagia dari Rizdi Bilar Masya Allah mudah-mudahan keluarga besar kakak Bilar juga diberikan kesehatan Amin, Ya Rabbal Alamin untuk ke kabar berikutnya, ada sebuah unggahan spesial juga nih dari IGC yang kakak Bilar semalam Yang diunggah kembali oleh akun family, ada sekolah 23 Ini video persahabat ya, bersama keponakan tercinta anak Kak Nova Semalam keluarga besar Rizky Bilar ini ke rumah Leslar yang baru nih Masya Allah banget ya, dan kita mendapatkan info semalam dari kakak Bilar Karena Kak Nova ini akan otw ke Jepang hari ini persahabat ya, mudah-mudahan Anova dan keluarga diberikan kesehatan, keselamatan sampai di negara Jepang. Amin, ya Roman. Alamin dan ke kabar berikutnya juga, persahabat sahabat perhatikan, ada kabar bahagia. Alhamdulillah, untuk duet baper lestifet ungu ketika di ajang IMA 2021 di RCTI ini sudah trending lima. persahabat. ya, masya Allah, satu hari satu juta kali ditonton trending 5 di YouTube Indonesia. Mudah-mudahan kekompakan dari fans Sejati Lesta selalu mendukung karya-karya terbaik idola saingan kita. Info ini kita dapatkan dari akun Leslar Anus Ada kalimat kansen yang tuliskan, sudah pada bobok belum nih? Yang belum bobok bisa lah mampir ke sini sebentar ya. Kali aja si ulot ini bisa merayap. <laughs> kita tentunya ke pucuk nih persahabat ya. Alhamdulillah semalam sudah trending 5 dan mudah-mudahan... Hari ini bisa trending nomor satu, amin. Ya, Robbal Alamin. Dan ke kabar berikutnya juga ada sebuah unggahan spesial dari Dini Putri. Ini adalah direktur FCTI Persahabat di Besar langsung, memposting sebuah pasangan foto bareng si cantik sang kejora, bintangnya bintang IMA 2021. Wow, pakai baju gaun warna merah membuat kita semakin bangga, aja nih kepada idola kita. Dan ada kalimat luar biasa ucapan selamat dari Ibu Dini Putri untuk sang kejora. Ibu Dini mengatakan di kalimat caption yang dituliskan, selamat untuk Leslie Kejora yang berhasil memborong empat piala di Indonesian Music Award 2021 semalam. Masya Allah rezeki kamu luar biasa ya dek tahun ini. Si adek bayi sepertinya lahirnya deketan sama ulang tahun saya loh. Congrats. Masya Allah, makasih banget ya ucapan yang sangat luar biasa Sekaligus doa dari Ibu Dini Putri mudah-mudahan doa baiknya dihijabah Dan tentu sebagai fans sejati juga harus selalu kompak dan selalu solid mendukung karya-karya terbaik idola kita Dalam pusingan tersebut juga tentu banyak di di komentar Banyak respon yang selalu diberikan oleh para fans sejati Yakni dari aku Nazah underscore Farah Dibah, Mengatakan dalam kolom komentar Kalau boleh mengabulkan mau banget next acara di RCTI Kolaborasi lagi antara Leodra sama Lesti Pasti keren Wow memang luar biasa banget nih ya Kolaborasi antara Liodra dan Lesti Memang suara dua-duanya menggelegar Luar biasa spekta banget Mudah-mudahan tentunya ada kejutan-kejutan di acara TV untuk idola kesayangan kita. Ada juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Santi Santikrisnam. Mengatakan, Bu Din kalau Lesti diundang di dasyat bisa nggak? Katanya tuh, wow, wajah banget nih ya. <laughs> Mudah-mudahan saja ada sesuatu kejutan yang kita dapatkan dari ini Putri selaku direktur RCTI. Dan untuk berikutnya juga ada momen spesial banget ketika di Bandung, persahabat yang perhatikan tuh seorang suami siaga Rizky pilar selalu saja tentunya Sosweet, sokio, so, sweet, so, cute, so banget ya Masya Allah Dipeluk dari belakang sambil elus-elus perut Bunda BBL-nya tuh Masya Allah Bikin baper bikin bahagia aja nih Dua anak ini Masya Allah Mudah-mudahan selalu banyak doa Selalu banyak dukungan dari orang-orang yang tulus Mencintai mereka berdua Amin Ya Rubal Alamin